banyak yang jual pecelele. Wah, rasa pecelele itu kayak apa sih? Saya sih belum pernah makan juga, Guys. Tapi kayak sih enak banget. Aku udah ngelihat fotonya, gajah aja udah ngecas, Guys. Oke, Guys, kita akan review tapi kita akan nunggu dulu Mbaknya ya. Kayaknya Mbaknya nyasar deh. Asal jangan nyasar di hati aku aja. Aku... Huh? Eh. Oke okay, bosku kita udah kedatangan pecel lelenya nih, wah wow, kita kedatangan pecel lele 2 box dan nih kita dapat gratisan nasi juga guys. Harganya murah banget nih guys. Kalian harus beli pokoknya Kita buka dulu pecel lelenya kayak apa ya? Oke okay, guys, bentar lagi kita akan review pecel lele ini ya. Few moments later. Yo so, bro, oke okay, bro, hari ini kita akan review makanan lagi. Makanan ini sangat spesial, guys. Belum pernah saya review, dan ini sangat langka, guys. Oke, okay guys, jangan lupa subscribe ya. Oke, okay, langsung saja kita keluarkan makanannya. Oke, okay, satu, dua, tiga. Nah, ini makanannya, guys. Tuh, kita udah ada satu box pecel lele. Oke, okay guys, kita langsung saja buka makanannya ya. Oke, okay, satu, dua, tiga. Wah! Wow bau wow, kemanginya tuh langsung langsung apa ya langsung aroma kemanginya tuh langsung nyengat banget guys wah ini sambelnya betul-betul ekstrim banget dan ini sangat banyak banget bro ini sambelnya sangat ekstrim banget guys lihat sambel kemanginya oke guys kayak kurang lengkap kalau kita makan begini jadi kita harus butuh nasi guys kita dapat nasi free oke okay, guys kita udah ambil nasi ini ini free dari orangnya tadi di tempat box tapi aku ganti dengan kiri supaya kalian bisa lihat guys oke okay, kita langsung saja makan pecel lelenya ini ya wah ini kos mulai dari mana kita langsung ambil pecel lelenya ini guys wah ini ternyata di potong potong guys Wow, lihat nelinya ini bagian ekor dan ini bagian kepalanya guys. Wah, wow, ini besar banget, khas banget ya. Oke okay, guys, kita langsung coba saya makan pecel lele ini. Aku makan bagian ekor dulu ya. Wah, wow, jadi dagingnya guys. Tuh. Dagingnya sangat unggah banget ya. Oke okay, guys, kita makan sama sekali sekalian. Ya. Hmm. Wow. Kampang, bro. Hmm. Ini benar banget. Ini sambal kemangi yang sangat enak banget, bro. Sambalnya tuh, guys, as banget dan enak banget sambalnya, guys. Ini sambalnya sambal kemangi dan ada tomatnya juga. Ini, Ini enak banget, guys. Kalian harus coba dan harganya itu sangat murah banget guys cuma 15000 oke okay guys kita ambil bagian dagingnya jatuh tadi. lihat nih guys dagingnya wah sekarang kita makan ya hmm, banget. sekarang kita masukkan lompoknya sambal kemangi kita masukkan yang ada kemanginya nih daun kemangi bro Oh, enam banget bro. Wah kelenyanya itu besar banget ya. Kepalanya itu ada tiga jari guys. Tuh. Dan panjangnya itu ada sekitar satu jengkal lebih tadi ya. lihat ya, besar banget. Ada satu jengkal lebih. Dan sambalnya ini ya, sempah. Sambalnya ini sangat recommended banget juga. Sambal kemangi. Yang Pedisnya ini level berapa ya? 5an juga ya kalau ada perenang di main sih Oke guys, sekarang kita coba di bagian kepala yang kepala kosong ya. Jadi isinya tuh dibuang. Ada biasa tuh kalau ikan lele di bagian sini tuh bagian amis guys. Tapi ini dibuang jadi rasa ikan lele nya tuh gak amis guys. Jadi sangat enak banget. Jadi kayak lele goreng gitu. Kalian pernah makan nggak lele goreng? Ini sangat Oke guys. Gitu kayak nasi guys, ini porsinya sangat luar biasa. dan hmm. kami tahu penjelasan kepalanya, kita makan ya. Hmm. ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman. sambalnya tuh benar-benar banyak lihat, ya. ini masih banyak lagi sambalnya, tapi aku nggak berani ambil, saya cuma mau ambil kemanginya aja guys dan saya itu saya paling suka ikan lele mau dari dulu, saya suka banget dan sekarang ada menu pecel lele yang sangat kayak ini, ini salah satu apa ya? salah satu cara untuk makan lele yang lebih nikmat lagi yaitu jadi pecel lele ini guys, dengan sambal kemangi yang sangat luar biasa enak. Okay. Ya oke okay, bosku, kita sekarang ada teman kita yang akan saya suruh nyobain pecel lele ini. Karena aku tadi udah aku mulai 2000 nasi guys. Oke okay, Maset, kita akan nyobain pecel lele ini. Ini pecel lele sangat enak banget menurut saya. Ini sangat recommended banget buat teman yang nyobain pecel lele. Ini makanan langka. masuk belum pernah makan pecel lele kan? Belum. ya udah siapin nih satu paket pecel lele dan nasi. Ini deh, kita akan cobain bagaimana rasanya pecelnya ini. Pakai mantap. Bisa oh, ini ya, Ustaz. Pecelnya yang mantap ya. Jadi di sini ada timunnya, guys. Timun, timun kemanginya, oh. Kita akan cobain. Ikannya sangat besar banget, Ustaz. Ini harganya cuma 15.000. Murah banget ya. Murah banget, Bu. Banyak besar banget, Ustaz. Ini mungkin kalau di Lala Pasari Laut, harganya mungkin 30 ribu, 35 rp 30000 ya, Mas Iya, Mas Oke, Bismillah. Gimana, Mas Rian? Gimana, Mas? Sambalnya itu pas. Ya, buat orang yang nggak terlalu suka pedis, dia recommended banget ya. Ini sambalnya agak eh, kurang gis. Ada tomatnya kemanginya juga kemanginya nah, itu yang aromanya ya. sangat khas banget ya mas ya ya ini ciri kati ini ada kemanginya hmm. mantap banget nah. habis ini master ini sangat langka kita belum pernah nemuin di sekitar lu ini yang jual pecel lele dan ini yang pertama kali kita review kayak kita sangat beruntung banget kita bisa review pecel lele ini ini sangat istimewa ini sambilnya iya yeah. iya nah, bener banget itu mas tuh sambalnya itu sambalnya punya ciri khas sangat apa ya sangat punya khas lah nggak terlalu sangat gitu ya oke okay, guys kita cobain timunnya guys Cuman, ya. siapa tau mau nambah lagi bisa? ah ini anu masih banyak banget karena saya terlalu nggak suka pedis guys saya itu level 3 udah kepedisan tapi Pasal kita ternyata tahun pun juga kayak kumis sekarang lagi enggak ada. Dia enggak bisa ngomatin git selene ini. Bagus, guys. Ini berarti kita ini dipotong tiga ya. D ikannya ini dipotong tiga Nah, kepalanya banget. Kepala nya ini terlalu Itu kira-kira panjangnya ada satu 17 lebih ya. Karena kotak ini kan kecil gitu ya? Ini tuh harga gaya sangat murah banget guys Ini cuma 15 ribu itu murah banget Aduh Ini tuh pecel lele kalau lele sebesar ini Kalau di ke, Apa itu lalapan gitu Saat tahu Itu pasti harganya 30, 30 ribu sampai 35 ke atas keluarganya harganya Tapi Kalau menurut saya sih aku lebih ke pecel lele ini murah Dan sangat enak banget Rasanya mah ini hebat daripada lelakan sih pokoknya oh kalian kalau suka yang sambel-sambel kemangi itu, ini rekomendasi kalau buat teman-teman untuk dipakai sarapan dan pakai makanan sehat seperti Master kita, enak banget loh, ya. enak banget. Jadi buat teman-teman yang ingin nyobain, ini recommended banget, sangat enak. Nanti aku tulisin di deskripsi buat teman-teman yang nyobain pecel lele ini ya, bisa pesan antar, walaupun kalian tinggal di kecamatan yang berbeda mudah-mudahan orangnya pasti akan ngantar kalau kalian pesan banyak itu pasti dia mau ngantar. Tapi kalau khusus wilayah boleh boleh biar kalian pesan satu box saja pasti dia antar. Dan kalian ini enggak terlalu amis dino gitu ya, maksudnya? Hmm, ya. Kalian pernah kan makan yang terlele uh, kayak masih bau lumpur atau gimana? Nah. Ini yang kayaknya agak, makanya pas lah ini. Iya, pas banget dan rasanya bagus. bagus sangat enak lah. Ya, teman yang ingin coba, mau yang nanti aku tulisin deskripsi kalian harus coba guys. ini cocok banget buat teman yang ingin mencobain pecel lele. di sini tuh enggak ada pecel lele guys, jadi ini sangat apa ya, sangat limited edition gitu. Guys. terima kasih buat buaya yang sudah mempercaya kita untuk review makanan yang sangat langka ini yaitu pecel lele. tetap. Oke master, buat nilai ini 10 sampai 1 tuh nilainya berapa percaya lele nih, Kayaknya 9, master nah, 9? mendekati angka 10 ya? Dekati angka 10 ya? Enak ya. banget Oke, kalau buat saya ini 10 barat, 10 lah Apalagi saya tuh suka lele nah, 10 lene. itu masak ada istri, master? Ya? Sampai tuwe, wera bakal tak jemok, masin Gitu ya guys, hah, saya isinya. Oh, oh gitu. Terus cepu lo ya. Oh, gitu Mas Far. Oh. saya yang saya sebenarnya belajar lebih banyak dari kamu. Pastor. Oke, besok habisin pecel lelininya. Kalau saya udah habis ini tinggal tulang-tulangnya aja. Tuh, tinggal tulang-tulangnya aja guys. Oke, bosku, sekian dulu video review pecel lele ini yang sangat spesial banget guys. Terima kasih juga buat Uh, Facebook Topik Hidayat Suyono yang udah mengizinkan uh, kita review makanan makanannya yaitu betel lele guys, ini Sangat yang enak, enak banget dan rekomendasi banget buat teman, bulan cobain guys. Oke okay, masal, terima kasih banyak buat masal yang membantu saya untuk review makanan yang sangat spesial ini betel lele. Gimana masal? Oke. Okay, uh. Pokoknya oh, pedisnya baru terasa, mas. Uh, <laughs> jadi percakolannya habis, pedisnya baru terasa ya. <laughs> Oke, okay, terima kasih buat uh, teman kita, master jeffrey sudah ngajak gabung di channel. Jangan lupa untuk teman-teman like, share, dan subscribe channel YouTube dari Kim Jeffrey. Oke, okay, terima kasih okay. buat teman-teman yang udah subscribe ya. Terima kasih banyak, Suon, mantos Suon sangat. Oke okay, guys, sekian dulu videonya. Oke, okay, sekian dari kami, ke okay, Suon, Suuk. aku pamit.